Ya, di sini sih gua Padahal sebagai warga baru di kota ini ya. Jadi gua ingin bekerja yang halal ya. Jadi gua sebagai pemotong ayam lah di sini ya. Jadi langsung bisa ke FC gitu ya. Langsung bisa dimakan. Dan ini dia yang terjadi. Sumpah, ini, siapa ini? ketemu si presiden Kayak toxic Apa nih gue nih? Dipepet-pepet nih begal lagi apa polisi Enggak tahu orang buram amat begal lagi lari ya lah kita coba lari juga di Kita kerja sampai habis aja zona putih sini yang potong KN Iya nih pegal nih fix gue dipegal ya bodoh amat sih <laughs> <laughs> gue tampar Rae ya, sampai mati bodoh amat gue barbar enggak bar -bar. enggak jangan pak pak sih biasanya iya bodoh amat gue mati mati nggak bayar juga kan cuman ada permasalahan sih kalau mati kayaknya bisa permanen kan Iya kalau koma tiga. Hmm. Eh, hey, lu tuh di mana? mana ya nih? Gua nggak bisa buka map. Gua buka map auto melambat. Dia di belakang masih ngikut. Anjing. Di jalan lah pegunungan nih masih. Eh, hey, super. Anjing. Cuk. Supernya pakai topeng nggak? Nggak, kali nggak nggak fokus gua ngeliat cuman dua orang mepetin cuman nih udah ketinggalan dia entah mobilnya busuk udah semoga yes, kayaknya mobilnya udah busuk tuh hancur dah pintunya yes. tadi dia berusaha mepet kan tadi kiri sama kanan terus gua melambat jadi dia mepet mepetan berdua bodoh gila lari ya lah ini ga, terus dia. cuman ini udah ketinggalan dulu. sih nggak ada lagi dia ini pecuma lu nelpon polisi yang ambatin satu orang loh iya makanya ini gua mau daftar polisi aja lah iya sama gitu. masih ngikut nih dia bang lu bawa anu gak? pisau gak? enggak gua gak bawa <laughs> Anjir, Bu. ah harusnya beli dulu kita cuy aturannya kita abis senjata dulu anjir nih nih nih gua udah deket, udah deket. lu di sana kan? iya kos dua ngumpet <laughs> ya elah Gue nih gua hadapin beneran gua. Gua gak takut mati. Anjing seriusan lu. Gua uh, karakternya barbar. -bar. Masuk ke laut mana nih? Oh, ini ini. Iya. Noh, ini ini ini ini. Oh, iya iya iya pakai lu... topeng, pakai topeng. Anjing, gua tabrak Anjir. mati gak dia? Sampai. Gua tabrak dia Gapapa gak apa-apa enggak? Enggak tahu sih. Nodongin pistol dia. Ya? <laughs> Anjir. Lu di depan kok? Iya iya, gua di depan. Gue jadi pengpolisi. Tapi polisi, gue gue lari habis ini nih. Ntar, bang. Cuman gue sembunyi aja nih, gue sembunyi aja deh, gue tinggalin mobilnya ya. Cepat lari, boy. Astaga. Ditanya siapa kah? Enggak, gue nih kok jalannya lambat makin lambat setegak tahun kontrol ternyata kontol liar gitu lari lu lari lari nanti lu ya begal gua pokoknya gua cari dah gua begal gua pokoknya pahlawan tanpa tanda jasa gaada lah gua jadi polisi pokoknya gua jadi polisi abal-abal abal aja gua tangkepin aja kayak gini nih vigilante gitu jongkok klik apa dah gua saya adalah rumput all my god lu begel ini ban lu bocor kah? oh iya yaudah lah paksain aja daripada jalan eh ini ini apa tuh? di tembok Tolong kayaknya di... ada ban belakang gua tadi eh lu coba telepon mekanik apa gimana? mekaniknya ada berapa orang? Jauh, satu. mekanik sini Anjir satu orang, Nuan. Makanya. Tadi di jalan juga ada mekanik, udah dia ngebenerin. Gak tahu itu begalnya atau gimana. Gua klakson tadi mereka. <laughs> entah. Engga, ent ya, entah itu dibegal. nggak tahu gua. Dah, gas lah, Ambil ayam dulu lah. Gak bisa nih kalau... Kan. Ya, melihat kejadian tadi, ya kalian bisa tahu lah ya rasanya kayak gimana. Dan gue sama temen gue tetap enjoy ya. Tetap enjoy, tetap uh, berusaha tenang, dan gua mengikuti pelatihan bagaimana pemo proses pemotongan ayam sampai menjadi KFC. Ya, jadi ini dia nih, gua belajar dulu dan terus ini yang terjadi. Nah, ini yuk bakar aja lagi, Pak. Wait a minute. Temen gue ini dia teriak ada begal Tapi dia menggunakan voice di game Jadi otomatis begalnya bisa denger Makanya gue itu Stay cool aja gitu loh Gak nyautin Jadi gue mau buka discord dulu nih Biar bisa bicara sama dia Aneh dia nih Dia teriak teriak Cuman gue takut begalnya denger Terus dia nanti nodong kan bahaya Makanya gue stay cool Gue diam dulu Sampai dia Ya inilah ceritanya hey, koca, ada. <laughs> Makanya masuk bodoh Pura-pura kerja aja kocak Om, om Minta makan om Ada apa om, nih? Makan, Minta makan, Minta om, om. makan. Oh -oh. <laughs> Minta makan. Iya om. Oh. Sama minum kalau ada Om aku haus kali nih. Haus kali enggak ada om. minum nih. Kotongnya berapa? 1075. Makan sama minum ya Om. 1073. Sedugau. Ada enggak makanan? 10, Gua enggak ada makanan nih. 1075. Cuma satu lah, om, Nantin yang ya, om. Kamu ada makanan, makanan kah Saya nggak ada ya, makanan ada nih makanan. Aduh, yang punya dong om Makananku di ada lagi om oke Oke okay, ya, kalau mau nunggu, nunggu aja dulu ya Dibikinin ayam ya, ya, ya. Ayam, ayam dadi dadi tidak, tidak, dadi dadi ya kocak eh apa Pak kita dibalikin anjir apanya dibalikin Pak kita di anu dibuat kebalik anjir tidak, tidak, tidak, bocah bocah tidak, tidak, tidak, tidak, biarin Amin. aja biarin. aja tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, kerja tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Pura-pura kerja eh, aja. Pura-pura kerja eh. aja. Gak usah apa-apa. Ini takutnya ayam kita di, anu, diambil ini. Iya gak apa-apa. Biar daripada kita yang dibunuh. Kita kayak orang gak tau aja. Santuy. Gak usah panik kita. Gak usah panik. Stay. Santuy. Oke itu dia yang terjadi. Um, truk pemotong ayam kami dibalik ya. Jadi kami gak bisa balik ke kota. Dan beberapa menit, gua uh, lama banget ya Lumayan lama sih gua cari mobil NPC gitu ya Buat bisa kembali ke kota Cuman gak dapet Yaudah, Dan muci jatuh <laughs> terjadi yeah. mobil, mobil, mobil, mobil Halo A pak Ini eh, bisa taksi habis. pak Soalnya kita, kami habis. Ya jelasin saya habis terbakar wak ramil ramilnya sama apa nih saya ayo lah, naik, mau kemana emang kota kota ke uh, ke tempat distribusi ayam, ke mana? ke tempat anu, apa itu namanya? ke kota ke kota kota, ayo om, naik om, oke, okay. mas, mas. mas mas, ayo naik, kok nggak bisa, om? Itu gimana temennya? teman kan? Kok enggak bisa? Ikut, ikut, ikut, gak ikut, ikut. Oke. Enggak bisa, Kang. Enggak pintunya udah saya coba bikin. Ya. Iya, mundur lagi deh. Om-om oh, yang di mobilnya turun dulu dah. ntar aku ke sini lagi. Oh, oh, turun dulu Jar. Katanya. Iya, Om nih, Om. Mas pager. Ini saya ini asli Iya, ini kayak dunia nyata kan ini, ceritanya makanya susah mau mana dia? oke dan di sini gue mulai berpikir lagi ya kok dia ini menjauh dulu gitu ya dan dia nanti da bakal datang lagi kok cuman memakai mobil yang berbeda gitu loh jadi gue bingung ya ini apakah begal yang tadi menyamar gitu ya jadi orang baik gitu setelah dia mengancam terus dia jadi orang baik gitu loh ngejemput ya atau memang orang yang cuman lewat doang ya Eh tidak sampai situ, gua pun berpikir eh, ke arah lain lagi ya. Kemungkinan dia berangkat untuk memanggil teman-temannya yang lain lagi untuk ngebegal gitu ya, karena untuk memastikan saja kami itu masih ada apa enggak di situ gitu kan. Jadi gua dan teman gua memutuskan untuk pindah tempat yaitu ke pom bensin. Kalau ada satu pak gratis, cuma mobil gua hilang masalahnya. Bah. aduh, ini kayaknya dia. Bahayanya manggil temen-temennya nih. Kita intai daerah seberang deh. Yeah. Bahaya nih, dia pasang topeng. <laughs> gua nih, semuanya semuanya buat tangga bisa gak? Aduh, gak bisa, naik Eh, eh, cuk kita lari ya, daripada sini gak jelas. Eh, kita lihat dia balik gak? Eh, hey, cuman gak kelihatan juga sih. Eh, hey, loot gimana anjir? Gue di sini balik rumah. Yaudah pesan taksi dah, anjas, marah. Cuman kita cari tempat dulu. Kemana ya? Itu di pom. Di pom ya di pom, pom. pom. pom dah. Ya. ah Kalau nggak dipang. Itu. Dan ternyata orang ini kembali lagi. Cuman setupnya ini udah pagi nih ya kan? Udah pagi. Uh, gua sama teman gua udah memutuskan untuk manggil taksi ya. Cuman nggak sempet sampai orang ini datang lagi. Nih dia datang. Oh iya, oh, gua iya, baru ingat kalau kalau taksi dipanggil dipang. dipang. Mobil ada mobil ya? nggak nggak bisa dianu, nggak bisa telat ada mobil tanya tanya tanya taksi kali saya betul ini bukan mobil begal tadi beda bisa nggak taksi itu halo pak halo, saya nah, habis, habis nak begal pak <tuk> ayo tadi aku nggak tadi oke okay. oh mau ke kemana ini ke kota aja nih penting kota pak Ayolah, ayo lah, Tom, Tom, cara kubuka dulu. Orang oh, tadi. <laughs> kok minta anjir. Ini orang tadi di style gitu loh. Anjir buat apa? Yo, naik. Oh, jatuh. Pak, orang ini kayak bisa respirahannya masuk. Ya, ya, ya, ya, ya. Suara siapa lagi ini? Wah, makasih banyak banget, Pak. Ini kami kalau enggak ada Bapak, aduh, jalan kaki. Eh, kenapa emang? Ya, Dibegal kah? Iya, lagi mau kerja, tadi mau motong, tiba-tiba ada yang nyerempet-nyerempet, terus kebalik Terus, aku bah, mobil, mobil terus apa aku mau beli, terus Saya juga diambil dia semua itu, isinya Astaga Wah harganya belum naik doang nih, anjir Eh, bapak kenal itu nggak? Capet nggak, Wak? Kenapa? Bapak kenal capet apa nggak, Wak? gak oh, kelain kenal bapak bapak kenal kenal <tuk> <tuk> waduh waduh ngelag lo gapapa ngelag orang dia kaya jadi ganti enggak enggak oh di di dia ketabrak juga, gue kira tadi di gue doang ketabraknya gitu. siapa ya, pak, ya, saya ya, orang ya. baru, pak. Warga baru, Iya, ya. ini baru ke Keduanya itu warga baru, pak? Kan? Iya, saya, ya, saya ya, baru baru, bak. Makanya, baru aja baru. pertama kali kerja halal, tiba-tiba nasib naas menimpa. <gulakan tuk> ya. Makanya sedih banget, <tuk> gitu loh. Mau manggil polisi, cuman polisinya tadi sibuk banget sendiri doang. Katanya lagi nanganin masalah lain juga. Iya, Pak, iya, ya. Bapak emang kerjanya apa, Pak? Punya mobil kayak gini, Pak? Idaman banget nih, mobilnya saya mau juga nih. kayak lu jadi juragan minyak wah enak ya pak Jangan kan siapa juragan minyak lu gak denger gak kocak Enggak kocak lah lu ngelik berarti iya anjir Nih orang kita mah pak Saya... kita mah semua orang melakas pak kita mah bukan korporat pak mau guardian. dia enak. Dan tiba-tiba orang ini, gue nggak tahu dari mana ya, nawarin mobil guardian buat kami berdua. Uh, by the way, mobil guardian itu uh, yang barunya harganya Rp ya, dan belum di-upgrade. Kata dia, dia mau beri yang udah upgrade mentok rata kanan. Gila-gila-gila. Huh, guardian, ah, ah, ta ah, gua tadi, apa tadi, gua tadi, gua dua gua tadi, gua tadi, gua tadi, gua tadi, gua tadi, gua Wah, terima kasih banget nih, Pak. Wah, terima kasih banget, Pak. Kita, Pak. Pak. Ini berkat Entar ya, aku ngambil dulu. sial tadi ini. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok loh. Thank you, Pak. Bisa banget, Pak. Wah. Makasih banyak. Makasih, Pak. Makasih banyak. Sudah dianterin ke kota nih. Albas, saya punya sesuatu, Pak. Ini kamar mobil guardian. Iya. anjir jernih. Biar biar mobilnya jadi milik kita gimana? Ini salah satu guard ini di depan pintu ya, kalau tapi lojel lojel. Satunya agak nah, menjauh Itu aja dulu, ya saya jauh deh dikit. Taketin ya tuh Sampai kota akhirnya makannya Anjir Ini kisah hidup Kimantul Ini mas, tepan pintu saya ini Oke okay. nah, Ini kayaknya nah, bukan Bukan tekan mie deh Ini Kayaknya minyak sih tapi ya, jangan entar lucun sip ya, sampai bukunya kok kamu oke okay. ini mobil udah rata-rata kalau mau dijual boleh mau dipakai boleh bebas Wah, enak banget asli ini full modif udah ya pak udah-udah udah full cosme udah full apa? semuanya gila gila wah udah pindah nah, nih bukunya pak bukunya tuh... terus gimana pak? udah tunggu tunggu tunggu, tunggu sampai hilang dulu oh iya iya kalau bukunya hilang jadi udah jadi milikku nih pak? iya sudah jadi coba abis itu nanti masukin ke garasi tadi itu kan udah bisa masukin dulu oh iya iya, iya. oke masih dicatat-catat nih iya ya. tunggu hmm. nah. oke saya coba masuk ya pak? oke masukin aja coba wah Asik, wih di kursinya enak banget nih Pak. Ba? Eh, lu mau ikut nggak, wih? Oke, okay, mobil baru gua nih. Diberi apa nih? Wah, keren banget Pak asli